tingkat langsung gaskan di 70 quick spin, guys ya. Semoga disini dikasih Ah ada tiga tuh, dikasih satu lagi yuk, lollipop ya. Sabilong, oke, apel pecah. Oke, oke, minta 4 dikasih 6 guys ya. Dikasih 6 lollipop auto sempak Hai, hai, hai, hello guys Jumpa lagi seperti biasa guys ya Dan kali ini aku main di Sweet Bonanza yang biasa, yang ori guys ya. Nah, di sini aku mau modal 122.000. Di sini aku bakalan ngasih kalian ya trik pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza ya, guys ya. Nah, di sini langsung aja guys ya. Di sini udah atik-atik, di sini langsung kenaikan bednya nya bed 400 ya. Kita spin manja dulu di bettingan 400 sebanyak 7 kali pakai centang quick ya, double bet mati, SS nya mati guys ya. Ah, 7 kali manual dulu ya, di awal-awal ya. Nah, kelar, langsung aku up sa, apa ya, bednya 1200, aktifkan double bet, jadi 1500, langsung gaskan di sini 20 turbo spin ya, centangnya aktif semua. Tiga centang aktif ya, SS, Turbo, sama double cent ya. 20 turbo dulu ya kita cek dulu sini apakah ada ombak yang bagus atau pecahan yang bagus kalau dapat free spin ya lumayan juga udah awal-awal ya tapi kita coba dulu ya pemanasan dulu di 1500 nih Oke okay, di sini masih aman 11 seputaran lagi di sini masih ya eh, lumayan ya pecahan buahnya juga lumayan 2500 4 kali pecah 5 kali ini malahan lumayan lah ya Oke okay, di sini pisang nah uh, jadi ungu ya jadi ungu pisang anggur Woi semongki juga kena tadi ya Nah jadi biru tanda-tanda skater atau lollipopnya belum turun ya tiga uh, tiga gitu belum turun nah kena lagi jadi hijaunya kasih skateran skater ah, tiga skater udah keluar kira -kira, ya, sekali teman ya Nah di sini langsung aku pindahin ya centangnya ke quick swing Langsung ganti ya, ganti pola ya ke Quick Spin 20, SSC kita matiin, double double bet untuk masih hidup ya, 20 putaran di Quick Spin ya. Jadi udah tiga pola nih, ya, udah tiga langkah dari 7 manual di awal pakai Quick, 20 turbo, habis itu ke Quick Spin ya, di bettingan sama 1500 nih. Saldo masih aman ya, 112.000 ya, ya masih turun sepuluh ribuan ya. Walaupun udah banyak juga, kita lumayan banyak juga 20 putaran di turbo udah kita lewatin, dan saldo masih aman. Oke, okay, anggur Yuk, kasih lollipop tiga yuk Eh, empat maksudnya, 3 Nah, ee, ijo konek Anggur Eh, uh. lebih buah Pisang Bonanza Ini sayang banget, cok, ya Kalau di luar kagak ada perkalian Kalau ada perkalian, enak, cok Pecahnya gampang di luar, nih Pisang Ah, monkey ah. Sisa dua putaran terakhir. Habis ini last spin ya. Last spin dari 20 quick spin. Oke. Okay. Pasih hitung pecahnya bagus banget di luar guys lebih dari 3. Nah, di sini kelar guys ya, di sini kelar 20 quick. Di sini aku bakalan tambahin ke quick spin aja guys ya. Tapi centang SS-nya kita hidupin. Langsung aja naikin ber 1 tingkat, langsung gaskan di 70 quick spin guys, ya. Semoga di sini digasih. Ah, ada tiga tuh. Dikasih satu lagi yuk, lollipop ya. Sabilong. Oke, apel pecah. Oke. Oke, minta 4 dikasih 6, guys ya. Dikasih 6 lollipop auto sampai Dikasih bonus langsung 281.000 lantaran dapat 6 uh, 6 lollipop ya. Full lollipop ya, 6 ya. Lollipop 6 Israel, guys ya. Oke, di sini kita coba putaran pertama tadi enggak nge-connect. Putaran kedua baru ada yang connect nih, 6 5 sama 2. Totalnya 13 lumayan lah, pembukaan 32.000 masih ada 7 putaran lagi nih ya oke, okay, semongko pisang oke, okay, jeli biru anggur kali 8, lumayan ya 6.300, 50.000, oke, okay, nice di sini kita dapat nice ya, dapat nice oke, okay, 8 kali 2, hmm, kena tuh jeli ungunya pecah, cok oke okay, kali 10, lumayan der 151.000 nah, super b-nya, konek guys ya di sini udah 500 ribu aja guys ya, 516 ribu karena kan kita dapat uh, bonus di awal. Hmm, kali 100-nya enggak connect numpang lewat doang, parkir doang. PA lah. Kali 20-nya connect yang main lah. 38.554. Oke, okay, last pin enggak connect. Oke, okay, lumayan lah guys ya, 554. Setengah juta juga ya. Modal cuma 122 ribuan tadi ya. Nah, di sini masih aja lanjut ya. Masih lanjut lagi di sini. <tuh> Terusin aja ya Pakai pola yang sisa tadi ya, Kan 70 putaran ya Kita baru berapa putaran Udah dapat tadi ya lumayan lah Langsung dikasih free spin Gratisan tanpa buy spin Langsung dikasih skater 6 Ya kan ya? Langsung dikasih skater 6 Dan langsung dapat cuan di luar Yang Di luar ya Nah Terus ditambahin di dalam Sekitaran 300an Jadinya 554 guys ya Mantap Disini selalu kita udah aman 652 Kayak ya. <tuh> <tuh> Oke 55-50 putar lagi ya 50 putar lagi di sini udah main santai aja ya ini makin udah cuan cok modal 12 sampai segini berarti udah ya 4 atau 55 kali lipat dari saldo kita ya dari modal di awal ya ini coy akhirnya kasih cuan kita ya oke mantap oke dua lollipop terus kasih lagi dong enam lollipop lagi biar dua kali saya faksional guys ya lumayan tuh kalau dapat lagi guys ya oke okay, 37 putaran lagi di sini sisanya saldo masih aman 600 ribuan masih oke okay, masih pecah bagus sampai 7000 ribu konek lagi pecah lagi pecah lagi anggur semangka nah ini jeli ungu nah jeli ungunya kena uh lope coy kalau kena lope lumayan coy dia paling gede soalnya hmm, pisang konek lagi jadi polanya sini cukup 4, 4 pola ya, 4 step ya Polanya ini pake 4, 4 langkah 7 manual di awal, pake centang quick, 20 turbo 20 quick ga pake centang SS Dan 70 quick baru didukkan SS nya, double bait attack dove ya Naik bet tapi guys ya, naik bet. Jadi 3000 dari 1500 jadi 3000 ya Dan asal shield kita dikasih free spin, gratisan 6 scatter langsung cok Langsung sepak sonol tadi ya, Main banget guys ya dan di sini ya, yang kalian baru hadir atau baru nongol atau baru mampir di channel ini, yuk dibantu lagi yuk. like, comment, share dan subscribe-nya. Jangan lupa guys ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan ya update terbaru dari channel kita setiap harinya dengan berbagai jenis permainan dan hari ini aku bermain di Sweet Bonanza yang ori ya guys ya, yang enggak ada saljunya ya, yang ori. <tuh> Oke okay, 20 putaran lagi ya 20 putaran lagi Masih aman 622 ribu Uh hijaunya pecah terus cowok Uh apel Beuh 9.000 Kalau ada perkalian lumayan tuh guys ya Kalau ada perkalian lumayan tuh ya Oke okay, pisang pecah Anggur Yuk tambahin lagi yuk Ay, 27 26 Anggur kena. 600an Ribu ya lumayan nih mah Udah main save aja kita ya 3000 oke okay. oke okay, naik lagi nih 627 nah di sini aku matiin ya guys ya langsung aku matiin karena apa? karena di sini aku mau buang sial dulu ya 20.000 aku buy spin nah yang 20.000 ribu buy spin ini jangan dihitung dalam pola ya guys ya karena ini cuma buang putaran doang atau buang sial ya guys ya hitung-hitung buang-buang putaran Berarti dapat profit ya eh lumayan kalau nggak dapat ya nggak apa-apa juga karena udah cuan juga guys ya jadi cukup polanya 7, 20, 20, dan 70 guys ya Oke kita lihat ya, kita buy 200 perak nih alias 20.000 Nah, Mega-Mega Lodonnya kebiasaan ya guys ya Mega-Mega Lodonnya disini, kalau guys ya, 6.500, lumayan banget uh -huh. Oke, okay. kali-kalinya gede-gede semua coy, 12 sama 10, 3.500, oke okay. Nah, cakep, pisang konek guys ya Oke okay guys ya uh, Pokoknya habis free spin ini Berapapun hasilnya Cuan atau enggak uh, ya nggak masalah Yang penting kita bakal WD sini aku bakal WD ya 600 ribuan ya guys ya Thank you ya Yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Semoga kalian profit juga ya Dipermudah mencari profit Dengan menggunakan pola dari saya ini Ya guys ya Oke okay. Kaya... hmm. Kayaknya kurang guys ya Oke okay lah Disini aku cabut dulu Kita jumpa lagi di next video Salam sesesonal Dan bye bye Thank you guys ya